Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu Salam dari saya Ratu Bidadari Dukun Kondang Idola Sejuta Umat Kali ini konten kali ini akan membahas Kerik Luk 7 Ya jadi kalau Luk 7 ya memang Lukannya ada 7 Karena Luk ada yang Luk lurus Luk 3 Luk 5 Luk 7 Luk 9 Luk Luke 11, 13, bahkan sampai ada yang 15 Jadi look itu ganjil, tidak ada yang kenal Mungkin teman-teman penasaran tentang tuah Atau khasiat pusaka, piandel, atau ageman keris look 7 Mungkin langsung saja saya menggunakan <tuh> kerisnya Kalau yang di belakang saya ini uh, Ini Rojo Nogo Mungkin next ya uh, yang pusaka yang ini next karena ini spesial <laughs> ini looknya ada 15 loh. ini berlook 15 dan ini adalah koleksi saya pusaka yang looknya 15 atau pusaka yang dengan size yang sangat besar sekali dengan panjang mungkin satu meter, meter lebih 10, 10, 10, 10. Jadi, kita sepil, hanya bilahnya saja mungkin saat ini akan saya sepil tuah jadi tuah klub 7 7 angka 7 dalam bahasa Jawa adalah pitulungan itu jadi itu itu pitulungan ya kalau bahasa Indonesia adalah ditolong jadi orang-orang uh, yang memiliki keris Lok tuju itu memiliki filosofi, memiliki tuah atau kasihat pitulungan atau ditolong. Ya mungkin dalam mara bahaya, semisal dia mara bahaya, dia kecelakaan semisal, mungkin dia selama atau ketika dia mendapatkan musibah, terus ada seseorang orang baik yang menolong atau dia ada saat dia kesusahan, kegelisahan ada aja yang menolong. Ini adalah filosofi tua dari Chris Lu 7 ya. Atau pitulungan. Mungkin akan saya sepil e, bilah dari Chris pusaka Lu 7 saya. Ini adalah pusaka saya Lu tuju. Kalau dari warangkanya sih, ini sangat tua sekali dari dari warangkanya sangat tua sekali teman-teman kalau jenis kalinya ini kayak kedit kalau ininya kedit teman-teman jadi dalam warangkanya ini kendit kalau jenis tekstur kayunya kayak kayu timoho ini Oh bukan itu kayu jati ini kayu jati cuman kendit yang kendit-kendit itu maksudnya ada semacam kayak apa megang jagat atau seleret gitu. Kalau kambing-kambing kendit gitu. <laughs> kan mahal kalau kambing kendit. Ini adalah bilah dari pusaka tujuh saya, auranya cukup angker ya kalau kalian bisa merasakan energi atau genera getaran ketaran dari energi gaib yang ada di pusaka saya Nah kok bisa dikatakan lu tujuh itu menghitungnya dari mana jadi menghitungnya gini ya e, dari sini 1 2 3 4 5 6 7 saya ulangi lagi ya Satu dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh dengan lupukannya memang lebih landai landai dalam artian kayak semacam tidak kelihatan looknya tapi ini ada looknya mungkin uh, akan lebih saya dekatkan kalau pamornya ini melatih renteng, ya. Jadi kalau pamornya melatih renteng cuman e, tidak kelihatan karena masih belum saya warangi karena ini e, udah cukup tua lama atau warangan lama ya teman-teman ya. Jadi masih belum mencium atau warangan baru. Mungkin kalau ini saya warangin, saya bersihkan lagi saya warangin mungkin pamornya bulatan-bulatan akan kelihatan putih dan kehitaman gitu. Jadi meteoritnya logam atau cat meteoritnya akan kelihatan. Gitu. Jadi cukup luar biasa sekali teman, teman. Terus dari penampakannya saja cukup gagah ya. Dan ini 7 uh, ini hanya kalau zaman dahulu itu hanya digunakan oleh orang berdarah biru atau bangsawan atau seseorang yang memiliki terah, dah terah raja atau apa gitu loh. Jadi seseorang yang memiliki kekuasaan atau jabatan. Jadi keris tujuh atau pusaka berlaku tujuh pada saat itu tidak boleh dimiliki sembarang orang-orang yang memiliki atau seorang yang memiliki jabatan di kalangan kerajaan semacam senopati adipati seperti itu jadi tidak bisa dimiliki oleh kalangan biasa pada saat itu karena pusaka pada saat itu memiliki tingkat sosial atau apa ya pangkat bukan pangkat ya atau semacam golongan-golongan Jadi auranya ini bisa kalian uh, rasakan, bisa kalian sepil dengan kalian olah rasa atau olah batin kalian. Uh, kalau kalian ingin berkenalan dengan khodam atau yoni yang ada di sini silakan Coba akan saya buka ya energinya ya supaya kalian bagi orang-orang yang memiliki itu batinan, Orang-orang yang peka atau memiliki indera keenam atau six sense bisa merasakan energi koib yang ada di pusaka saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Assalamualaikum. coba buat teman-teman yang ingin uh, sepil energinya silakan uh, kalian terawang atau olah rasa atau kotak kating uh, teman-teman lewat cakra kali. ini sudah saya buka gerbangnya silakan kalian rasakan energi getaran-getaran goib pagi yang pekat kalau enggak nggak Uh, kalau untuk kodamnya sendiri, ini sosoknya ada tiga, ya. Jadi kodam atau yoni yang bersemayam di sini di keris saya ini ada tiga sosok. Yang saya lihat adalah sosok ular, ular yang sangat besar sekali. Terus saya juga melihat uh, seorang wanita, wanita yang berjubah putih dengan rambut panjang. Terus seorang kakek-kakek. Jengkuknya panjang, terus rambutnya juga panjang, kemudian diikat di ke kepalanya, dan dia kayak semacam bentakan Mungkin gitu saja sepil dari pusaka look 7 saya. Jangan lupa diikutin terus update update terbaru di channel YouTube Ratu Bidadari TV. Oke, okay, Assalamualaikum. Salam dari saya Ratu Bidadari. Dukun kondang itulah sejuta.